Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalatu wasalamu ala asrafil ambiya wal-mursalin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali ala sayyidina Muhammad Kama sholaita ala sayyidina Muhammad Wa ala ali ala sayyidina Muhammad Kama barokta ala sayyidina Ibrahim Wa ala ala sayyidina Ibrahim Fil alamin inna qaha midu majid Amma ba'du Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim saudaraku yang Insya Allah dimuliakan oleh Allah Yang Maha Kuasa Pada kesempatan ini saya ingin merosting beberapa mobil Insyaallah menjadi bahan pertimbangan maupun bahan rekomendasi buat saudara saudara semua yang membutuhkan Sebelumnya saya mendoakan agar supaya saudara semua diberikan kesehatan diberikan umur panjang dilancarkan dari segala urusan dan dibanyakir rezekinya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Saudaraku so, kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Oke okay, baik yang pertama Kita ada ekstril TPST tahun 2010 Ini yang 2500 cc Pajaknya panjang di bulan Agustus Ini daerah Tanggrang Selatan ya Kalau nggak salah untuk OTR-nya di seratus lima juta, 105 juta tahun 2010 ribu sepuluh, bisaan ekstril, insya Allah harganya rekomendasi. <tuh> untuk DP bisa kredit ya saudara. DP lima belas juta, angsuran 31 32 sampai tiga an. Estimasi saya sekitar segitu dikali 47 bulan. Untuk untuk kondisi insya Allah mobilnya sehat, mesinnya insya Allah ada masalah dan ini <coughs> harga segini kita berikan garansi mesin ya. Garansi mesin dan garansi Garansi matiknya selama satu tahun. Insyaallah harganya rekomendasi ya buat kalian. Baik, yang kedua kita ada Pajero Dakar. Pajero Dakar tahun 2014 warna hitam bertransmisi matic 2x4. Pajaknya di bulan Agustus juga panjang. Daerah Tangerang Kota berplat genap ini harga jualnya 290 juta ya. tahun 2014 ya saudara tahun 2014 250 juta insya Allah masih bisa nego nego santuy untuk DP di 80 juta 80 juta angsuran sekitar 78-an dikali 47 bulan Ya saudara untuk DP, DP Minim Insya Allah bisa menjadi bahan rekomendasi Baik selanjutnya kita ke sini Suzuki R3 Tahun 2014 bertransmisi manual warna silver Ya, Tahun 2014 warna silver Pajaknya di bulan Mei Tahun depan 2022 untuk kilometernya pun masih cukup rendah saudara Kilometernya masih 93 ribuan ya kurang lebih ya Ini dijual seharga 115 buka harga 115 buka harga Masih bisa nego Masih bisa nego Tahun 2014 bertransmisi manual tipe GX ya Bukan tipe GL Tipe GX saudara DP nya, DP 15 juta uh, setiap finan memang berbeda-beda ya saudaraku jadi mobil ini Insya Allah rekomendasi banget platnya di plat F Bogor Kota ya baik selanjutnya kita ada Fortuner VRZ. Fortuner VRZ tahun 2017 yang ini double disc ya yang double disc ini kita jual murah aja 390 juta masih bisa nego. 390 juta masih bisa nego, nego santuy tentunya. Untuk kilometernya pun masih cukup rendah. 53 2017 yang double disc. Pajaknya panjang. Insya Allah mobilnya nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Dan platnya plat ganjil. Ya saudara, -saudara. mobilnya tinggal pakai. Untuk DP, DP 100 juta, kredit, angsurannya di 9.300 kurang lebih. Tergantung final masing-masing, insya Allah bisa menjadi bahan rekomendasi kalian. Baik, selanjutnya kita ada Elgrand nih. Elgrand yang paling kumplit loh, yang HWS ya, yang 3.500 cc, tahun 2011. dimana mobilnya benar-benar luar biasa nih. Ini mobil mewah banget. Elgrand, eh, kilometernya masih cukup rendah kalau buat ukuran tahun 2011 di kilometer 107.000. Elgrand ini tahun 2011 berplat genap atas nama PT ya. Coba kalau atas nama perorangan pajaknya cukup mahal. Berplat genap daerah Jakarta Selatan ya kalau nggak salah ya. Jakarta Selatan ini dijual harga otr kredit 245 245 dengan DP kisaran dp20 juta dp60 juta angsuran 6,8 dikali 47 bulan atau mau lebih murah lagi dp80 juta angsuran 5 jutaan 5,7 kurang lebih ya Oke saudara so kita ada lagi mobil akor VTI. Accord VTI ini mobilnya bagus banget loh Saudara. Accord VTI mobil pejabat. Warna hitam berplat ganjil. Pajaknya bulan Juni tahun depan. Pajaknya panjang banget. Warna hitam tipenya tipe VTI. Bukan bukan FTIL ya, tapi VTI. Ini kilometernya masih cukup rendah. Akor Vita ini kita jual 230 juta tahun 2013 ribu tipe VTI tahun 2013 ribu tiga bertransmisi metik. Ini Jakarta Selatan, 230 juta masih bisa nego untuk estimasi kredit. Saudara DP 50 juta, angsuran di 5,5 nego. Insya Allah menjadi bahan rekomendasi Oke okay, kita ada Lagi Apansa E Tahun 2016 Bertransmisi manual Warna silver apa berplat Berplatgena pajaknya di bulan Maret Mau tahu nggak Jualnya berapa Murah nih 115 juta 115 juta Tahun 2016 Insya Allah harganya rekomendasi ya Avanza E, bertransmisi manual Kita ada mobil pick up Nah, barangkali yang kebutuhannya untuk usaha atau wiraniaga pick up yang model terbaru Suzuki Carry yang model oh model tayo ya warna putih tahun 2019 pajaknya Februari tahun depan. Ini dijual seharga 110 juta saja. Tahun 2019. Semuanya masih mulus baik bodi depan maupun uh, baknya. Baknya pun tipe kargo dan ini yang 15 ACPs. Ya Saudara, insya Allah bahannya rekomendasi banget buat kalian. Untuk kredit pun dp-nya dp-15 juta angsurannya sekitar 3,4an kurang lebih ya saudara dp-15 juta masih bisa nego deh nego-nego santuy, angsurannya di sekitar 3,4 baik selanjutnya kita ada lagi unit Daihatsu Senia tipe R tahun 2015 Diasus seniati PR bertransmisi otomatik tahun 2015 warna silver pajaknya di bulan Mei tahun depan berplat genap untuk daerah Jakarta Selatan ya kalau nggak salah ya ya saudara kilometernya pun nggak terlalu jauh masih sekitar 102 ya 102 ribuan kurang lebih ya kurang lebih ini masih ongoing sih masih dipakai enak banget ini mobil nggak bekas nabrak nggak bekas banjir. Insya Allah sehat nih mobil, untuk dep, untuk harganya pun kita buka harga 115 juta masih bisa nego, nego keras ya, sampai jadi. Insya Allah bahannya rekomendasi, mobil tinggal pakai. Kita berikan bonus garansi mesin 1 tahun dan garansi metik 1 tahun. Untuk DP, DP 15 juta, angsuran 3,1an, kurang lebih estimasi. Ya saudara ya, <tuh> mobilnya rekomendasi banget nih. Bagus, 115 juta tahun 2015, bertransmisi otomatik. Baik, so, saudara cukup sekian, apabila ada kekurangan dalam hal tampilan maupun penyampaian, mohon maklum adanya, mohon dimaafkan. Saya tutup ya, so, saudara wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.